Sebelum kita mulai, uh, kita mau dengerin dulu nih ada sepatah dua patah kata dari romo pendamping OMK ASMTB. Nah buat yang belum kenal, Nah untuk pendamping OMK ASMTB uh, ini ada romo Ignatius Suryadi, SC. Nah kita akan denger uh, sepatah dua patah kata dari romo sur. Uh, bisa langsung di ini ya diputar. Kita lihat ya guys. Anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bapak Suci Paus Franciscus dalam Hari kaum Muda Sedunia tahun 2020 menitipkan pesan bagi teman-teman sekalian bahwa Yesus tetap selalu hadir bersama teman-teman semua. Dimana secara real saat ini kita tengah menghadapi begitu banyak persoalan yang secara tidak langsung terkena dampak dari pandemi COVID-19 Dampak pandemi begitu luas Tidak hanya menyangkut sisi ekonomi, sosial, budaya, politik Tetapi juga menghantam sisi rohani kita Teman-teman, Bapak Suci juga merasakan Dalam perjalanan hidup tentu kita semua Umat Allah mengalami hilangnya kekuatan batin Hilangnya impian antusiasme, harapan, atau kemurahan hati. Kita semua merasakan bagaimana kita harus menjalani work from home, menjalani studi mandiri atau online, tidak berjumpa secara langsung dengan teman-teman kita, seakan semuanya ini serba terbatas dan kita sadari lama-lama menciptakan rasa bosan. Gereja, juga mengalami imbas akan pandemi ini Namun gereja berusaha untuk tetap bisa melayani Dan menemani umat sekalian Sebagaimana kutipan Injil Lukas di atas Yesus mengasihani seorang janda Yang kehilangan putranya Dan juga tentu putranya itu sendiri Maka Yesus mengucapkan bangkitlah dan anak muda itu bangkit dan berjalan pertemuan kita siang ini juga menyapa teman-teman muda semua anda kita semuanya di paroki hati santa perawan maria tak bernoda ini kita menyapa satu sama lain meski masih melalui media online yesus dan gerejanya juga membutuhkan anda semua untuk bangkit dan berjalan bersama, untuk melayani sesama kita. Oleh karenanya, nanti teman-teman akan melihat paparan tentang dinamika di paroki kita dan ajakan untuk terlibat di dalamnya. Teman-temanku, waktu akan terus berlalu sedemikian juga orang-orang yang ada. Namun iman, dan Gereja Katolik akan tetap tegak berdiri. Gereja juga mengalami terus-menerus proses perubahan dan pengembangan agar semakin menjadi lebih baik. Untuk itulah, keterlibatan Anda, teman-teman, sahabat-sahabat muda, sebagai penerus Gereja di parokimu, amat sangat dibutuhkan, Teman-temanku, saya mengutip tulisan dari Benjamin Disraeli mengatakan Almost everything that is great has been done by the youth Semua yang hebat dan luar biasa hampir diselesaikan dijalani oleh teman-teman muda Selamat berdinamika, Tuhan selalu menyertai Anda semua teman-teman semuanya seluruh dinamika kita siang hari ini seluruh perjalanan kebersamaan kita senantiasa dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Wah terima kasih banyak nih buat Romo Suryadi yang udah kasih sepatah dua kata katanya. Dan juga memang benar banget nih uh, gue juga setuju sama Romosur memang kalian tuh menurut gue kalian harus mau aktif mau untuk turun mau uh, tetap bisa beradaptasi dalam kondisi pandemi, pandemi saat ini. Nah oke selanjutnya kita mau juga mau dengerin sepatah dua patah kata dari Ketua Sasi Kepemudaan yaitu Reza. Oke untuk Reza. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, okay. halo semua teman-teman yang ada di rumah masing-masing, atau di mobil masing-masing, atau dimanapun kalian berada. Selamat siang, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih sekali, teman-teman, sudah mau join di room ini sudah mau join di pertemuan kita meskipun hanya lewat Google Meet tapi semoga tidak mengurangi sedikitpun uh, keceriaannya ya Nah teman-teman uh, tidak terasa nih sudah satu tahun kita berjalan uh, kepengurusan seksi kepemudaan sejak 2020 kemarin sudah memulai perjalanannya untuk berkegiatan di paroki ini nah tahun lalu nih kalau tidak salah itu di bulan Januari kita pernah mengadakan pertemuan serupa yang dihadiri oleh uh, perwakilan dari teman-teman OMK wilayah dan juga teman-teman dari uh, OMK kategorial. Nah hari ini kami mengadakan uh, pertemuan serupa yang tentunya bisa dihadiri sekarang oleh semua teman-teman dimanapun kalian berada. Tahun lalu kami mengadakan uh, pertemuan ini juga untuk mensosialisasikan kegiatan kami. Dan ada beberapa poin waktu itu kita sempat juga meminta evaluasi dari teman-teman, meminta masukan dan juga uh, kritik untuk teman-teman seksi kepemudaan. Dan ada banyak banget teman-teman yang minta kita untuk lebih aktif berkegiatan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang seru tentunya. Kayak camping rohani, kemudian ada juga kayak rekoleksi, banyak banget teman-teman yang ngusulin itu. Tapi apa daya, kita semua tahu kita sekarang sedang berada dalam situasi yang tidak uh, menyenangkan kita berada di dalam situasi pandemi sudah hampir setahun kurang lebih kita um, dalam kondisi yang seperti ini harus semuanya work from home harus kita pun um, misa online ayo masih pada misalnya nih kalau di rumah masih pada ikut misa online nggak jangan sampai nggak ya teman-teman apalagi sekarang misa offline kita sudah dua kali loh salam satu minggu setiap minggu jam 9 dan jam 5 sore jadi jangan dilewatkan kesempatan itu Nah jadinya karena pandemi ini pun kita jadi banyak sekali kegiatan yang tertunda, tapi dengan kekuatan Tuhan dan juga kita sebagai manusia kan dibekali uh, ilmu adaptasi ya. Jadi tahun ini teman-teman seksi kepemudaan sudah berusaha dengan baik untuk beradaptasi dengan kondisi, sehingga tahun ini kita sudah menyiapkan banyak banget kegiatan buat teman-teman semua. Jadi jangan dilewatkan nanti banyak banget uh, Apres banyak banget yang bakalan dipresentasikan oleh teman-teman dari divisi dan juga teman-teman seksi kepemudaan. Nah, aku secara pribadi dan juga teman-teman seksi kepemudaan juga mau mengucapkan terima kasih dan juga selamat, ya bisa dibilang selamat untuk semua teman-teman yang masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Terutama untuk teman-teman di kategorial, di OMK wilayah yang masih terus semangat buat kegiatan, semangat untuk memupuk iman. Meskipun di tengah pandemi, congratulations teman-teman, kalian keren banget, semoga semangatnya, ilmunya boleh menyebar ke semua orang, jadi kita juga tetap masih bisa aktif menggereja, aktif melayani, karena kita semua sudah di uh, tempat seperti ini, kita harus tetap bisa um, beradaptasi dengan baik. Jadi teman-teman jangan ragu untuk tetap berkegiatan, teman-teman seksi kepemudaan tentunya sudah menyiapkan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan protokol. Jadi jangan lupa buat terus ikutin kegiatan-kegiatan uh, kita. Gitu aja teman-teman, have fun di acaranya, semoga uh, bisa jadi pertemuan yang menyenangkan. Bye-bye. Wah, thank you banget nih Resa buat sepatah dua patah katanya ya dan memang wah banyak ya banyak kata dan memang gue setuju banget buat teman teman semua di sini untuk omk smp tb teritorial maupun kategorial tetap terus semangat dan di acaranya juga kita akan dengerin juga biar kalian semua tahu biar kalian juga semua itu nggak ketinggalan informasi tentang apa aja sih yang akan dilakuin dan apa aja yang udah dilakuin nah ini sebelum kita mulai acaranya mulai gitu nih ini ke inti acaranya itu kita mau berkenalan dulu nih. mau berkenalan sama teman-teman sesi Pemudaan HSMTB. Nah, yuk kita mulai dulu yuk. Di sini gue yang kenalin ya. Boleh setelah selanjutnya? Ya, yang pertama Ya, yang pertama itu ada ketuanya, yaitu ada Reza tadi yang udah kata sambutan ya. Nah yang berikutnya itu ada wakil ada ketuanya, wakil ketuanya wakil nih ada Raymond dan, dan juga Fian ada wakil satu wakil dua, wakil dua. Berikutnya, berikutnya ada sekretarisnya itu, itu Jody sekretaris pertama yang kedua, yang kedua itu ada ini Mjo sekretaris dua dan berikutnya ada bendahara yaitu Patris nah, itu ada, mereka ada di BPH atau Badan Pengurus Harian yang selanjutnya kita masuk, kita masuk ke divisi-divisinya. Divisi-divisi yang ada di sesi kepemudaan itu ada empat. Yang, yang pertama bakat minat ada gue sendiri, <laughs> Sigit. Yang berikutnya, berikutnya ada partner berikutnya gue, Steven. Steven, Stephen. Nah ini dia Steven. Nah berikutnya, berikutnya di divisi berikutnya ada teritorial kategorial teritorial, atau biasanya disingkat TKT. AT. Itu ada Michael, Michael sama Gian. Yang berikutnya, yang berikutnya ada nih sosial kemasyarakatan atau yang biasa kita singkat Soskem itu ada Calvin, Calvin sama MG. MG. Nah, terus hmm. yang berikutnya terakhir Mampu ada divisi rohan ini. Wah, ini ada si cantik, cantik. namanya Amanda Mampu yang, Mampu yang Mampu tadi mimin doa. Tujuh kan Mampu. kalau Amanda Mampu. cantik. cantik. Nah, betul. betul. Yang berikutnya, yang berikutnya ada opaternya oh, namanya Mampu. Dion. Oke, okay, okay. okay. ini Dion. Nah, Mampu. jadi Mampu. di sisi kemudian ada Mampu. empat divisi. Apa aja yang udah dilakuin dan apa yang akan dilakuin sama divisi-divisi tersebut ke depan kita akan dengerin dari penjelasan masing-masing divisi yang dimulai pertama yaitu dari divisi uh, teritorial kategori Nah waktu di tempat gue seran ke Gian sama Michael yuk silakan. Oke selamat siang semuanya Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan dari OMK Roadmap yang berjalan di bulan Februari tahun lalu yaitu uh, ya OMK Roadmap ya jadinya ya guys lalu pertama-tama kami mau menjelaskan bahwa Kegiatan kami ini berjalan dengan lancar. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah join di acara kami. Dilanjut oleh teman saya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Pada kesempatan pada kesempatan kali ini sebenarnya kami agak telat mengadakan pertemuan rutin tahun ini dikarenakan karena pandemi kita juga agak sulit untuk melakukan ini tapi puji Tuhan kita bisa melakukannya pada hari ini sebenarnya pertemuan rutin itu setahun diadakan dua kali di awal dan akhir tahun nah di awal itu baru kita bisa adakan sekarang itu tujuannya untuk mensosialisasikan semua kegiatan Seksi Kepemudaan di tahun 2021 nah, yang kedua program kerja kami itu sebenarnya kunjungan wilayah nah ini kami masih agak bingung untuk kunjungan wilayah karena agak sulit untuk mencari wilayah mana yang ingin kami kunjungi di saat pandemi seperti ini tapi kunjungan wilayah ini bukan seperti biasanya kami melakukan kunjungan wilayahnya pada pandemi ini melalui zoom atau google meet jika ada wilayah yang ingin dikami kunjungi tolong bisa daftarkan melalui personal chat atau DM IG kami atau yang lainnya kami akan melakukan kunjungan wilayah itu 3 bulan sekali terima kasih teman-teman selanjutnya dilanjutkan oleh sosial dan kemasyarakatan oke halo teman-teman semuanya eh Kowi sebelumnya kita iyal-iyal dulu ya kali ya iyal-iyal soskem ya apa lagi iyal-iyal nih soskem uhuuu iya Nah, kita langsung mulai aja kali kalau ya oke, kita jadi kenalan kita dulu kenalan dulu kali ya oke pertama ya. perkenalkan duluan. nama saya MG dari wilayah Maria di Sikep Bantu sebagai divisi sosial kemasyarakatan oke kalau nama saya tadi udah disebutin ya Lorenzius Calvin biasa dipanggil awi dari wilayah Oscar, uh, Oscar Romero gitu. betul nah mungkin pertama-tama untuk dari divisi sosial kemasyarakatan sendiri kita mau jelasin nih tentang kegiatan-kegiatan yang udah dilaksanain dan apa aja kegiatan mendatang Nah, pertama kalau teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanan sini yang sudah dilakukan itu di tahun 2020 lalu ada kegiatan OMK Talks. Nah, di kegiatan OMK Talks ini kita mewawancarai, kita ngobrol bareng dengan teman-teman OMK yang kita bisa bilang cukup inspiratif ya. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran videonya yang mana dan isinya apa, bisa langsung cek aja di YouTube channel Paroki Tangerang. Nah, terus untuk kegiatan yang kedua yang sudah dilaksanakan juga ada kegiatan OMK Talk Show. Nah untuk MK Talks Unique mari kita adakan pada saat Hari Sumba Muda tahun 2020 lalu dan kita mengundang beberapa narasumber yang juga sangat inspiratif banget nih. Salah satunya ada Kak Christo Immanuel. Nah kalau teman-teman penasaran kontennya seperti apa juga bisa langsung cek aja di YouTube channel Paroki Tangerang. Nah selanjutnya ada apa nih Kawi Oke. Okay. Dan yang udah kita laksanain selanjutnya juga ada penggalangan dana yang waktu itu dilaksanain. Eh hilang gue ya. Oh di sini. Uh, yang selanjutnya uh, yang udah pernah kita lakuin yaitu penggalangan dana yang baru-baru banget nih kemarin untuk penggalangan dana di Nusa Tenggara Timur yaitu dari tanggal 3 Maret sampai 12 Maret uh, puji Tuhan yang sudah terkumpul yaitu sekitar 17.865.000 uh, yang sudah disalurkan melalui uh, Yayasan Caritas Indonesia uh, terima kasih ya kepada teman-teman dan saudara-saudari semua yang sudah membantu menyumbang untuk membantu saudara kita yang terjadi korban bencana banjir dan juga yang coming to, coming soon nih eh, OMK Tokyo yang kedua yaitu rencananya tanggal 28 Oktober 2021 eh, pembicaranya juga masih tersembunyi ya kita juga belum tahu kita masih cari yang pastinya nggak kalah seru sama OMK talkshow yang sebelumnya. Jadi, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Tunggu dan saksikan terus di OMK HSP oh, <laughs> jatuh. Ditunggu ya. <laughs> Jadi, jangan sampai kelewatan. Tetap uh, pantau Instagram kita di oh, OMK HSP Betul. Oke, selanjutnya, uh, dilanjutkan oleh divisi bakat minat tapi ya, kita karena kita mulai dengan yel yel kita tutup juga dengan yel yel boleh ayo KW. divisi sosial masyarakatan wuih eh oh, sana ya nggak ada nggak ada nggak ada nggak pakai jongkok jongkok bangun bangun nggak mau bangun. bangun coba tapi nah tapi jangan jangan tinggi tinggi juga nanti nanti lu kepotong malahnya nah oke okay sesuaikan gue ya Iya, iya. terima kasih partnerku sama-sama <laughs> okay. saya terlalu baik memang kadang-kadang okay, terima kasih uh, okay, siapa ini? dulu yang mau ngomong Lu ya apa? enggak kebetulan memang bakat diisi sama gue sendiri uh, yeah. dan juga ada Stephen James makasih ya silahkan enggak masuk-masuk lagi <laughs> Oke okay, ayo, ayo Stephen James silahkan dibantu dong penjelasan tentang bakapnya udah apa aja nih gue nggak boleh perkenalan diri dulu boleh dong Makasih ya Yo. sama uh, pagi siang sore dan malam kepada uh. siapapun yang menonton nama saya Stephen James saya dari wilayah Pius 10 saya merupakan anggota dari Bakat Minat dan saya akan menjelaskan program satu persatu yang mana dulu nih yang udah dilakuin dong oke okay. oke okay. uh, kita sudah melakukan mini kon apa sih mini kon mini kon itu singkatan dari mini concert konser. yang dimana kita melakukan konser-konser kecil bersama teman kenapa pala gua hilang Bersama teman-teman, ya. uh, dari OMK-OMK, ya, uh, kita betul. sudah mengadakan dua edisi. Edisi apa aja sih? Git, yang tahun 2019 itu kan udah, udah Natal 2019 langsung. banget nih. Oh iya, ini 2020 ya? <laughs> iya dong, 2020 itu udah ada Valentine. Edisi <laughs> yeah. Valentine, Salah kan? dong bukan okay. Natal, gimana? Oh iya Natal, Tolong nih. 2020 Natal, Natal, <laughs> sendiri <kasih laughs> nih <laughs> guys. Natal, ya. oh, ya. bisa yuk. <laughs> 2020, 2020 itu udah ada Natalan. Betul. Yang tadi dijawab sama Natal, ya kan? Oh ya tadi Hillary, ya, yang, tadi yang Hillary panggilannya Ler itu ya. Iya, Ler. Lair? Ler, Hillary. Bener tadi ya, Betul. Benar, jawab, benar di 2020 Natalan. Betul. Ya kan Natalan. Ya. Itu edisi Natal yang berikutnya itu di 2021 14 Februari. 14 Februari, hari kasih sayang. Betul. Ada yang sayang? Oke kita Gak lanjut. Ada. Yang kedua ada podcast. Uh, ini podcast. Kita <laughs> mengadakan podcast, oh, podcast. setiap Uh, ini yang sedang berjalan ya teman-teman. Sorry kami kurang jelas. Memang kalau ngomong yeah. dari kita bikin podcast untuk latihan ngomong sebenarnya. Yeah. Uh, kemarin sudah berjalan episode pertama sama Om Kantonius. Itu keren banget. Udah dengerin belum? Wah, oke okay, iya. yang nggak apa-apa. Uh, <laughs> jadi podcastnya sendiri itu dong. ada di Spotify. Betul. Boleh banget didengerin. Uh, itu diupload di, di ch uh, channel apa sih ngomongnya? Profilnya. Oh. Iya Tangerang, cari aja di Spotify Paroki Tangerang Itu kemarin ya. ngobrol sama OMK Antonius. Lalu di episode kedepannya kita bakal di siapa nih? Gak ya? tau ya? Belum gua kasih tau, gue belum mau briefing ya Bukan belum di briefing, lebih tepatnya kalian harus pantengin terus Betul banget jalan -jalan lain. Omk, spam, MTB Cluenya gak bakal kalah seru deh salah dari Omk Betul ya. Betul banget. Gitu. Tenang Jadi, aja. ini udah man sorry nih. Ini dia. Ini udah kita lakuin ya. Ini udah kita lakuin dan masih ongoing. Bener enggak Masih banget. ongoing kan? Gitu. Oke. ya selanjutnya ada e-sport competition. Iya. Nah ini masih ongoing nih. Bisa. Eh. Ya. Nice. Ini ini masih ongoing dan uh, sekarang sudah terbentuk panitianya. Di sini kita uh, estimasi pelaksana sekitar 17 sampai 17 Juli, betul, sampai 17 Agustus, benar banget. Nah jadi teman-teman pokoknya jangan sampai kelewatan nanti tetap terus pantengin Instagramnya, betul betul gitu. e ini kemungkinan besar ada game Mobile Legends kalau nggak salah ya. Iya, ya, nah, parabat. Itu game terseru abad ini kan kata anak-anak kecil. Abad ini. Abad okay, ini banget. Oke, oh, lanjut. Berikutnya itu adalah terakhir apa Ji? Yang coming soon nih. Yang yang coming soon nah, yang mudah. belum kita mudah, mudah, mudah, mudah, plan sama mudah, mudah, sekali yang mudah, akan akan bener-bener jadi kejutan. Kita kada pakai ya. kereta api gini ya. <seize> Oke, okay, berikutnya adalah um, yang, uh, yang ini Uh, virtual account, virtual account lagi virtual konser ini virtual konser virtual konser okay. ini nantinya akan diisi sama bintang tamu dan OMK-OMK dari uh, ASN TB. TB, TB yang bakal oh. keren banget pasti dan jatuhnya pun di sekitaran Desember Natal New Year gitu yeah. ya gak sih yeah. uh, Christmas New Year ya you killer ada banget hiburan banget buat kalian semua iya, buat teman-teman yang memang punya uh, apa namanya bakat di bidang musik mm -hmm. jangan ragu-ragu jadi kalian bukan cuma jadi menonton tapi kalian bisa buat bisa juga jadi pengisi uh, ya talent betul. jadi kalian bisa langsung hubungin nanti kita akan uh, kita akan up di instagram kita untuk terkait pencarian talent ya betul dan juga, pencarian ngasih. panitia dan pencarian panitia juga siapa tahu betul. kan ada yang mau aktif betul cuma kan. ada sarananya iya benar di kita nih virtual concert nungguin aja betul oke okay. Udah Lihat itu aja kali ya Lihat, Lihat. kita intinya, lebih baik kayaknya enggak ya. intinya pokoknya buat teman-teman semua omk yang ada di teritori kategorial terus pantengin obas PTB buat update dari bakat minat buat acara-acara ini termasuk e-sport yang kami sun sama virtual concert kalau apa namanya penasaran bisa langsung hubungin gue sama Stephen James betul banget ya, teman-teman ya. Ya nanti gue di sini di kolom komentar gue ketik nomor telepon di gue. chat bukan kolom komentar okay. bukan YouTube oh ya di apa sih kebiasaanan deh oh di chat ya di kolom chat oke okay. thank, thank you thank you uh, selanjutnya, selanjutnya kita bakal ada, ada siapa siapa yang mau ngomong lo buku Oh yang cantik dong oh iya boleh sih yang cantik itu ada Kamanda Kamanda boleh Kamanda silakan Kamanda gue yang jelek ya boleh kan ya, gak apa apa gue Kamanda pokoknya uh, gue memperkenalkan Dionisius Aryo silakan belum masuk masuk dulu halo iya nggak salah salah halo Hai semuanya. Hai. Selamat siang. Kenalin, aku Emmy dan ini aku Dion. Kita dari divisi Rohani. Rohani. Aku masih. Mantap. Ya nah, oke. hari ini kita mau jelasin dulu nih program kerja yang udah kita laksanakan di selama setahun kemarin. Jadi untuk yang pertama itu ada yang namanya cerita OMK. Nah, cerita OMK ini apa? Jadi cerita OMK ini adalah uh, sebenarnya Rosario tapi kita bekerja sama dengan teman-teman bakat minat yang tadi sebelumnya sudah presentasi kita jadi abis Rosario kita ada ngobrol-ngobrol bersama gitu betul, betul, nah habis betul. itu yang kedua kita ngadain adalah novena roh kudus Nah, novena roh kudus ini sama seperti yang kita sekarang lagi jalani juga kan kita lagi memasuki masa persiapan untuk menyambut pentakosta gitu jadi kemarin itu kita sempat mengadakan novena bersama gitu sembilan hari sama teman-teman omk gitu oh. Nah, um, tapi kalau buat sekarang sih, kita Rosario dulu, nanti akan dijelaskan lagi sama Kak Dion ya, aku, aku, sama nah, aku, terus yang terakhir aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, sini ya aja. Ya, sorry, Kasih sorry. dong aku, aku, aku, aku, aku, aku, ini aku, aku, nah, sebenarnya Tadi rencananya, misalnya, terbesar di oh, tahun kemarin, iya, cuman karena mind, ada yeah. pandemi, sayangnya kita tidak bisa sebesar itu. Jadi, tapi tetap melaksanakannya, gitu. Bahkan, bantuan dengan teman-teman semuanya jadi panitia. Thank you banget, teman-teman panitia. BLESS. jadi gimana itu? Ya, kita bisa melaksanakan misalnya MK untuk menyambut tahun baru dan juga mensyukuri atas tahun 2020, oh, gitu ya. Betul, betul. Nah, bless itu singkatan dari "Beneath Lights and Songs Tonight". Gitu. Semoga aja kita bisa, misalnya, kabar lagi ya, teman-teman. Doain aja nah sekarang kita mau lanjut ke program kerja yang akan coming soon nih apa aja perasaan kan lanjut aja ke kardion oke okay. uh, yang pertama ada rosario mundura, mundura, oh ya sorry sorry sorry gue terlalu, terlalu excited gitu loh jadi yang pertama tuh ada rosario bersama iya yeah. nah ini yeah. nih, ini yeah, jadi oh ya sorry sorry <laughs> ya ini ini ini. Yeah. ini rosario bersama tuh kayak setiap di bulan Mei dan bulan Oktober nanti kita ngadain rosario online lah bersama jadi eh, diharapkan nih OMK-OMK yang hadir saat ini tolong Sabtu depan kita akan mengadakan rosario bersama iya kan Mi betul uh, iya iya kan Benar. betul kita oh sorry, sorry sorry sorry gue enggak gua gugup kalau betul, depan kamera sebenarnya ada sisa dua pertemuan lagi jadi jangan sampai ketinggalan buat yang mau datang let's go datang setiap Sabtu jam Setengah delapan malam Mantap, tapi bisa dicek di IG OMK ya Lanjut. Itu prime time banget ya. Nih, nih Acara yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya Rekoleksi online bos Gila banget <laughs> gak tuh Ini wow. bagi orang-orang yang akan depresi <laughs> Gak gitu oh, <laughs> Yang terlihat uh, Ciri-ciri uh, Indikasi-indikasi orang yang mau depresi Gitu kan, mending join deh Nih <laughs> lu join aja diharapkan bisa sembuh mentalnya ya dengan nggak <laughs> menjamin amin, sih sedikit, sedikit membantu soalnya ini uh, acara gokil banget ada pembicaranya tuh kayak psikolog psikolog yang yang uh, ya maksudnya ya udah psikolog aja gitu maksudnya ya keren lah keren keren keren psikolog keren gitu dan uh, membahas seputar spiritual health dan mental juga jadi Selain mentalnya di untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih berani, menjadi lebih hebat. Spiritual dalam doa kita harus tetap berpegang teguh dengan agama katolik. Amin saudara-saudara. Amin. Iya ya, begitu. ya begitu, oke. Iya teman-teman, pas pasti udah pada capek kan di rumah terus wa oh, iya, dari capek tahun banget. kemarin, pasti udah ada yang aduh capek-capek gitu. Hmm. Jadi kalian harus, jenu, jenu, jenu, harus mental dan juga spiritual kalian gitu. Jadi kita bentar lagi buka pendaftaran, jadi tungguin bentar lagi banget bakal buka. Jadi jangan sampai ketinggalan, harus datang, harus ikut. Gratis, Mantap kan? Terus dapat hadiah. Iya, aduh aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, harusnya, harusnya, gratis, harusnya, bisa lah ya. Gak, yang nggak daftar. Tangannya, enggak <laughs> kenapa-napa. Iya, <laughs> nggak kenapa-napa. Iya, oh, ya, ya, ya, oke, oke. Gitu. Kebiasaan ya. Iya, sorry. Oh, ya. Terakhir. Salah. Sana-sana. Sana. Sini. Bksn. Jadi Yeay. ada kita akan mengadakan Bksn online berdasarkan panduan dari gereja ya. Iya. Jadi teman-teman tungguin di bulan September nanti kita bakal. Mengar merayakan lagi. Pokoknya Waduh. kita akan mengadakan <laughs> ya, mengadakan pertemuan buah kitab suci nasional. Jadi biar itu kitab suci yang udah berdebu-debu silahkan dicari hmm. lagi ya. Tolong-tolong yang kitab sucinya yang masih ini. Oke deh, teman-teman, itu aja dari tim Rohani. Iya, betul. Sekali lagi aku Emi dan partnerku Dion. Dion, kita undur dulu, kita kembalikan ke Kasigi. Thank Sigit. you. Dadah. kembali lagi sama gue Sigit Nah ini selanjutnya mungkin ada ada juga nih yang mau ngomong ada yang juga yang mau uh, mungkin merangkum dari apa yang udah disamain sama uh, beberapa divisi yaitu ada wakil ketua ada wakil ketua dari sesi kepemudaan yaitu uh, Bung Remon boleh Bung Remon waktu itu tempat saya persilakan Bung Remon <tik> Halo teman-teman uh, jadi seperti yang teman-teman sudah lihat sebelumnya di uh, presentasi sebelumnya dari teman-teman ada bakmin ada soskem ada rohani dan tentunya juga ada terikate uh, dapat kita simpulkan dapat teman-teman uh, juga lihat dari layar teman-teman di bulan ini tentunya ada uh, prosario bersama yaitu dari awal bulan Mei sampai akhir bulan Mei ini nanti dan selanjutnya acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekoleksi online yang tadi sudah dijelaskan oleh uh, Kak Dion dan Kak KMI Nah terus selanjutnya uh, ada e-sport nih acara e-sportnya e-sport nah, e ini nanti uh, akan dilakukan oleh teman-teman dari bakat minat kemudian yang selanjutnya lagi ada uh, BKSN online jadi, di bulan September nanti ada BKSN, dan tentunya akan dilanjutkan oleh Rosario Bersama lagi di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober juga ada OMK Talks nih, teman-teman. Nah, teman-teman yang tertarik di OMK Talks show ini nanti boleh ikutin acara di bulan Oktober nanti di hari kepemudaan, eh, hari Sumpah Kepemudaan. Sorry, teman-teman. Nah, terus selanjutnya, yang terakhir ada virtual concert. Nah, ya, virtual concert ini nanti diadakan di akhir tahun di tepatnya di bulan Desember nah kemudian untuk acara-acara yang akan e, berjalan tentunya kami dari seksi kepemudaan akan e, mengupdate selalu ke teman-teman melalui grup open chat melalui grup e, lain dan grup-grup dari wilayah dan kategorial tentunya juga nanti di IG kami di IG Uh, OKpmtb uh, boleh di next Nah di sini ada uh, IG kita dari seksi kepemudaan yaitu at nah nanti nanti kami akan selalu mengupdate kegiatan-kegiatan uh, kami dan tentunya bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke kepanititian itu juga bisa uh, daftar dan teman-teman juga harus uh, cek selalu uh, IG kita dan kemudian nanti di grup uh, lain chat atau lain open chat ini nanti teman-teman juga bisa meng uh, mengikuti terus updatean dari teman-teman uh, seksi kepemudaan untuk uh, mengupdate acaranya masing-masing itu kemudian uh, untuk semua kegiatan kita tentunya tentunya kita akan membagikan kalender digital atau kalender virtual nah kalendernya ini nanti teman-teman bisa download uh, di chatnya Oh sudah ada Oke okay. jadi di Google Meet nanti teman-teman bisa lihat ada linknya link OneDrive itu nanti teman-teman bisa download uh, kalender digitalnya kita nah Kemudian Oke okay, sekian dulu kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Sigi hey, terima kasih Bung Remon. Wah ini memang tadi Bung Remon ini memang sudah update kita Nah tadi nih gue masih kelihatan nih ini ada Instagramnya Sorry mana nih Ini ada Instagramnya Di follow di -nyalain notifikasinya Jadi biar kalau ada update apa-apa kalian tahu Terus juga ini Yang ini gimana sih gini ya Nah yang ini itu uh, barcode untuk grup chat uh, di OMK AsmTB by Line ya platformnya lain nah jadi kalian bisa langsung aja biar kalian nggak ketinggalan yang tadi udah gue bilangin pokoknya kalian harus follow pantengin terus biar ada update apa apa kalian tahu di biar gak ada lagi nih ntar dia ngomong aduh maaf maafka nggak tahu maaf maafka nggak tahu nah biar tahu pantengin terus IG-nya sesi kepemudaan.